Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube kami, CC Enjoy Bali Dan aku senang banget bisa ngobrol lagi depan kamera dan membagikan tips magang yang sudah aku siapkan buat kalian Tapi sebelum aku lanjut ke video pembahasannya, aku mau kasih tahu dulu produk body care favorit kami yang recommended dan worth it banget buat kalian nyobain ini dia serangkaian produk body care dari Scarlett Whitening Produk body, body care dari Scarlett Whitening ini udah lengkap banget Mulai dari body scrub, shower scrub, sampai ke body lotion Dan varian-varian yang ada di produk Scarlett Whitening ini udah banyak banget So kalian bisa pilih sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing Di sini aku pakai body scrub yang varian romansa dan untuk wanginya sendiri itu mix Floral Pretty Garment yang ini bagus banget untuk mereleksasi dan juga melancarkan peredaran darah Untuk teksturnya sendiri, body scrub ini mengandung buliran-buliran halus yang membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati tanpa membuat iritasi Nah, si produk body scrub ini juga sudah mengandung glutathione dan juga vitamin E yang membantu untuk meregenerasi kulit setelah eksfoliasi dan juga membantu untuk mencerahkan kulit Kalian cukup taruh body scrub di kulit Kemudian tunggu sampai 3 hingga 5 menit Kemudian bilas sampai bersih So no worries buat kalian yang mau nyobain produk dari Scarlett ini Karena cocok banget untuk semua jenis kulit Tapi untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui Disarankan untuk konsultasi dulu kepada dokter Sebelum menggunakan produk dari Scarlett Oke, okay, setelah body scrub, kita lanjut ke shower scrub Scarlet Whitening. Di sini, aku ada tiga varian shower scrub dari Scarlet Whitening, mulai dari charming, jolly, sampai ke freshy. Dan menurut aku shower scrub dari Scarlett Whitening ini itu unik banget karena kalau kalian lihat di dalam sabun dari Scarlett shower scrub ini sudah ada buliran beads-nya yang bisa jadi scrub sekalian mengangkat sel-sel kulit mati di kulit tubuh kita. Kalau yang warna purple ini varian charming itu wanginya floral fruity garment. Kalau yang kuning ini varian freshy wanginya itu citrus fruity floral. Kalau yang orange ini wanginya itu florental garment. Menurut aku, produk Shower scrub dari Scarlett Whitening ini Bisa membantu untuk mencerahkan kulit tubuh secara maksimal Dan membantu banget untuk melembabkan kulit tubuh Dan pastinya bisa membantu untuk mencerahkan kulit tubuh kita Dan yang paling terakhir ada Body Lotion Body lotion yang aku pakai ini varian Jolly Kalian wajib banget cobain Karena wangi dari produk Scarlet ini bisa tahan lama banget guys Tekstur dari si body lotion ini itu lembut banget Dan tidak lengket Jadi bisa cepat banget meresap di kulit kita Untuk pengetahuan teman-teman juga Semua produk di Scarlet Whitening itu Per produknya seharga Rp 75.000 Dan kalian bisa langsung check out di Shopee Mall Scarlet Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlet Underscore Whitening atau juga di WhatsApp Scarlet yang sudah aku cantumkan di description box di bawah. Kenapa aku bilang semua produk Scarlet Whitening ini recommended banget buat kalian dan kalian tidak perlu khawatir kalau mau cobain produk dari Scarlet Whitening karena produk-produk di Scarlet Whitening ini sudah terregistrasi depok sudah tersertifikasi halal, tersertifikasi non-mercury, tersertifikasi non-quinone, dan juga no test on animals so tunggu apalagi kalian bisa nyobain sekarang oke hey, teman-teman rasanya kurang update banget kalau aku belum pernah sharing ke teman-teman tips magang di department sales and marketing. jadi aku beberapa waktu lalu itu magang di department sales and marketing di hotel. so aku mau sharing ini supaya teman-teman juga tahu kalau ranah magang di perhotelan itu luas banget dan kita memang butuh knowledge untuk tahu Departemen departemen apa aja dan tugas dari setiap departemennya. Sales and marketing di perhotelan itu sendiri ada struktur organisasinya dan punya tugasnya masing-masing. Aku nggak akan jelasin tugas mereka satu-satu karena kalau aku sharing di video ini pasti bakal banyak banget. Aku akan buat video yang berbeda supaya aku bisa ngejelasin ke secara spesifik itu di setiap tugas-tugas dari bagian-bagian sales and marketing. Khusus untuk di video ini aku mau kasih tahu dulu kalau struktur organisasi di sales and marketing biasanya setelah general manager ada dosem atau director of sales and marketing department terus di bawahnya itu ada manager sales dan sejajar dengan itu ada juga manager marketing communication dan ada lagi manager revenue jadi ketika itu sejajar dan di bawahnya ada graphic design assistant waiting and minds dan beberapa bagian lagi kemudian di paling bawah baru ada anak magang tapi buat pengetahuan teman-teman biasanya struktur organisasi di sales marketing di setiap hotel itu berbeda-beda Cara garis besar seperti yang sedang aku jelasin tadi Nah sebagai anak magang kita juga harus milih kita mau magang di sales and marketing tapi masuk di bagian mana Jadi enggak cuma masuk di sales and marketingnya aja kemudian magang di sana tapi kita pilih juga bagian-bagian di sales and marketing department itu sendiri. Kalau aku sendiri magang di sales and marketing tapi di bagian marketing communication, bukan di sales, bukan juga di revenue tapi aku di marketing communication-nya. Kenapa aku sharing ini di awal-awal video? Karena aku mau kasih tahu ke teman-teman juga garis besar atau memberikan gambaran ke teman-teman sistem perkastaan yang ada di perhotelan khususnya juga di department sales and marketing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tugas si anak magang marketing communication ini? Yang pasti namanya juga kita anak magang marketing communication, jadi tugas kita itu membantu managers marketing communication. Tapi kalau udah namanya marketing communication, jadi sebagian besar ranah pekerjaan kita itu ada di bagian communicationnya bagaimana kita mengkomunikasikan kebutuhan klien sampai kepada pihak manajemen dan khususnya di bagian sales marketing marketing communication ini itu lebih banyak bergerak di bagian digital dan kenapa ini penting? karena tugasnya kita sebagai anak magang marketing communication atau tugasnya dari marketing communications ini sendiri untuk meningkatkan brand awareness perusahaan dan juga meningkatkan minat pasar terhadap produk dengan cara melakukan promosi, pengiklanan, dan lain-lain dan pengalaman aku pribadi sebagai anak magang di marketing communication memang lebih banyak bergerak langsung di bagian promosinya. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang mau aku jelaskan tapi begitu sekilas ranah pekerjaan anak magang di bagian sales and marketing untuk pembahasan lebih spesifiknya nanti aku bakal buat satu video khusus yang bisa kalian tonton kalau emang teman-teman berminat atau memang mau magang di department sales and marketing khususnya di marketing communication so kita langsung saja bahas videonya sesuai dengan judul video ini 7 tips magang di sales and marketing part 1 Nah, yang pertama Tips yang aku mau bagikan ke teman-teman ketika sudah magang di sales and marketing Kalian harus berkenalan dengan semua senior yang ada Kenapa tips ini menjadi urutan pertama dan penting untuk aku bagikan ke teman-teman Kita perlu banget membangun komunikasi dulu Bangun vibes pekerjaan yang positif dulu Jadi kita berkenalan dengan senior-senior di tempat kerja bisa menjadi nilai plus juga buat kalian karena sebagai anak magang itu ilmu yang kita dapatkan itu nggak cuma dari manajer kita atau dari atasan kita langsung tapi juga dari senior-senior yang ada di hubungan kantor itu atau bisa juga dari senior-senior di departemen lain karena kadang senior-senior di tempat magang itu bakal sharing lebih banyak pengetahuan yang berguna buat kita supaya nanti bekerjanya juga itu lebih lancar dan juga kita bisa tahu banyak hal yang perlu kita tahu di tempat kerja. Kalau kita punya hubungan baik dengan senior-senior di tempat magang kita ini menurut aku bisa membantu banget buat meringankan pekerjaan dan juga membantu kita supaya nggak stres di tempat kerja. Apalagi status kita sebagai mahasiswa yang terbiasa dengan suasana belajar Tiba-tiba jadi anak magang Punya tanggung jawab yang baru Pastinya kita butuh waktu untuk beradaptasi Dan juga perlu banyak uh, pengetahuan Bagaimana untuk cepat beradaptasi Dengan lingkungan kerja So ini perlu di highlight banget Buat teman-teman yang mungkin belum magang Atau yang baru mau magang Hubungan baik kita dengan para senior di tempat kerja itu Bisa membantu membuat Suasana magangnya kita Selama tiga atau enam bulan ke depan Terasa lebih ringan Dan selain itu menurut aku teman-teman juga lebih baik tuh bisa bergaul atau bisa blame sama senior-senior di tempat kerja mungkin bisa ikut mereka nongkrong juga karena biasanya itu teman-teman sales itu kalau jam pulang atau jam istirahat mereka suka ngumpul di satu tempat kemudian ngobrol-ngobrol lebih banyak di sana nah kesempatan ini bisa kalian ambil supaya bisa ngobrol sama senior ataupun uh, bisa bertukar pikiran atau meminta saran dari senior-senior kalian dan tips yang kedua, kita harus aktif jangan menunggu aja supaya kegiatan magang kita selama enam bulan di hotel itu atau di department sales and marketing itu bisa lebih bermanfaat setiap harinya aktiflah untuk terus mempelajari hal-hal baru jadi kita harus tahu dulu posisi kita di uh, hotel itu sebagai anak magang jadi bukan karyawan dan sebagian besar tugas kita itu ya belajar sama kayak kita ikut pelajaran biasa cuman suasananya aja yang berbeda jadi sekarang itu suasananya tempat kerja tapi di tapi di sini kita masih tetap belajar kita perlu aktif nanya ke para senior, para manager ataupun orang-orang yang udah tahu atau expert di bidangnya supaya kita bisa dapat ilmu kenapa kita harus aktif karena kan di tempat kerja ini mereka staff Bukan dosen yang punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kita materi-materi yang perlu kita tahu Sementara staff di hotel ini mereka itu punya target-target Atau punya pekerjaan yang harus mereka selesaikan Jadi mereka juga mungkin tidak kepikiran atau tidak menyiapkan materi Untuk dikasih tahu ke kita apa saja yang perlu kita pelajari Jadi supaya kita bisa mendapat ilmu di tempat kerja atau di tempat magangnya kita Kita harus aktif bertanya kepada para senior Tapi kita juga perlu sadar diri Kapan kita bisa bertanya kepada para senior ini Karena apalagi di Department Sales and Marketing Itu memang staff-staffnya stop dituntut dengan target-target penjualan yang harus dicapai So makanya di awal-awal aku sudah bilang kalau di tempat magang itu harus berkenalan baik dulu sama para seniorsnya Jadi ketika kita mau bertanya atau kita uh, mau meminta bantuan itu bakal bisa lebih nyambung aja Bisa lebih nyaman dan kerjaan kita juga bisa cepat selesai Tips yang ketiga, jangan memaksakan diri kalian Ini tips dari aku yang impersonal banget buat kalian Karena kadang atau emang seringkali ya Anak bagang itu terlalu bersemangat dengan tugas yang diberikan dari manajer atau senior jadi saking semangatnya itu kadang kita lupa untuk mengukur kemampuan diri kita sendiri Jadi kita terima, kita terima tapi kita belum tahu apakah kita bisa memenuhi tugas itu atau menyelesaikan tugas itu dengan baik Karena biasanya sebagai anak magang itu karena belum tahu job desknya secara spesifik itu apa Karena emang kita dituntut untuk belajar lebih banyak Jadi karena kita mau tahu lebih banyak kadang asal terima tugas aja daripada seniors ya alasannya pasti untuk mendapatkan nilai bagus atau ya memang karena mau pengalamannya lebih banyak aja atau mungkin ada yang sebagian besar ya mau terima tugas yang banyak supaya dapat dilihat ya dia siap kerja di hotel sebenarnya tidak salah kalau kita mau terima semua tugas yang dikasih ke kita dan baik itu dari manajer Ataupun dari seniornya kita Tapi ada kalanya sebagai anak magang Kita perlu memperhatikan Atau melihat kondisi di sekitar kita Kita juga perlu untuk memperhatikan Kondisi tubuh, kita juga perlu Melihat kemampuan kita, jadi kita tidak boleh Terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan Semua tugas-tugas indikasi Kepada anak magang Apalagi sebagai anak magang itu tanggung jawab Kita nggak hanya di pekerjaan Kita juga punya tanggung jawab di kampus Atau sekolah buat anak-anak SMK yang juga sedang magang, so kalian juga harus memperhatikan kondisi kesehatan teman-teman dan juga mengetahui kemampuan teman-teman sampai di mana, supaya nanti tugas yang dikasih itu tidak menjadi beban buat teman-teman sendiri tips yang keempat Selalu jaga mood kalian Kalau yang ini termasuk kategori riskan Kalau menurut aku Karena ya, setiap manusia itu punya perasaan Punya emosi Dan kita masing-masing itu self-controlnya berbeda-beda Dan ketika sudah berjalan satu minggu, dua minggu, atau satu bulan Pasti bakal muncul perasaan capek, um, bosen Atau kadang malas untuk ke tempat kerja Ini bakal mempengaruhi status kita sebagai anak magang karena kan kita masuk sebagai anak magang itu kita memerlukan nilai dari perusahaan kita perlu untuk menjaga emosi kita menjaga mood kita setiap harinya supaya tidak mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan kita dan juga penilaian dari pihak manajemen kepada kita Tips yang kelima, tetaplah disiplin. Sebagai mahasiswa atau anak muda tentunya itu bakal cepat mengalami rasa bosan ya, yang udah aku bilang di poin sebelumnya. So, di sini aku mau tekankan supaya kita menjaga kedisiplinan kita. Apalagi buat teman-teman yang memang merencanakan karirnya di bagian perhotelan ini, kita harus cepat mengikuti ritme pekerjaan, jadi kita harus menumbuhkan karakter-karakter disiplin cepat dan juga tepat. Apalagi kalau masuk di Department Sales and Marketing, ini department yang sangat berbeda dengan F&B, FO, HK, dan juga departemen-departemen lain, karena kita akan berhubungan langsung dengan revenue hotel. Dan ini cukup riskan, dan ini cukup riskan karena harus mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh pihak hotel. Jadi selain kita menjaga muti tempat kerja, kita mengikuti ritme pekerjaan, kita juga harus tetap disiplin dan juga selain disiplin datang on time, disiplin mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, kita juga harus kita juga harus disiplin di dalam segala hal supaya semua pekerjaan kita bisa beres dengan baik dan juga hmm, komunikasi kita dengan para senior di hotel juga baik dan uh, dengan ini nilai kita juga pasti baik tips yang keenam kalau ada tawaran rolling kalian terima aja jadi rolling itu semacam sistem um, bisa berpindah-pindah department dan kadang di department sales and marketing sendiri itu ada rolling pindah bagian dari marketing communication bisa pindah ke sales bisa juga pindah ke revenue nah um, kadang sistem rolling ini berbeda-beda setiap hotel dan kebetulan di hotel tempat aku magang kemarin itu tidak ada sistem rolling jadi dari awal masuk di sales and marketing di Marcom Ya aku di Marcom aja terus sampai selesai Dan kenapa aku kasih tips kalau ada tawaran rolling itu diterima aja Karena menurut aku, karena status kita masih magang Kita masih mencari ilmu yang banyak Jadi ketika kita terima tawaran rolling Kita itu bisa berpindah ke department lain atau pindah ke bagian lain Dan ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman juga Supaya uh, bisa tahu lebih banyak pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas di departemen-departemen lain juga. Tips yang terakhir atau tips yang ketujuh, sebelum selesai magang, teman-teman harus sudah bisa memutuskan apa yang akan kalian bahas di laporan magang kalian dan menurut aku ini sangat penting dan teman-teman harus make sure sudah mendapatkan gambaran tentang pembahasan dari laporan magang kalian yang harus dipertanggungjawabkan ke kampus kenapa harus punya gambaran dulu supaya ketika kita mau minta data ke hotel kita mau tanda tangan kepada para manajer itu bisa terselesaikan dengan lebih cepat karena biasanya sebagai anak magang itu kita punya pekerjaan yang harus kita selesaikan dan kadang kita lupa dengan tanggung jawab kita sendiri, jadi sampai sudah selesai magang, laporannya juga belum ada gambaran atau belum dikerjakan. Tapi memang lebih baik kalau sambil magang, sambil kita juga membuat laporan atau um, menyicil laporan magang itu. Karena kan kita butuh data-data um, hotel dan menurut aku data-data hotel itu cukup riskan. Dan ada beberapa jenis-jenis data yang pihak hotel sendiri tidak mau bagikan dan karena itu tidak bisa di... Um, tidak bisa di-share di, di publik So, buat teman-teman yang saat ini sedang magang Usahakan supaya setiap kegiatan-kegiatan magang kalian itu bisa didokumentasikan Karena nantinya di bagian laporan magang itu akan ada lampiran dari kegiatan-kegiatan magang Atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita kerjakan di hotel Nah, aku sudah share 7 tips magang di sales and marketing part 1 Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk magang Khususnya buat kalian yang mau magang di department sales and marketing So buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya ketika aku upload tips magang part 2 Kalian bisa menjadi orang pertama yang nonton videonya Thank you so much for watching and see you on the next video Bye